Halo, balik lagi ke channel gua nih. Kalau selama ini gue itu ngerekam video yang lu tonton, itu mic-nya menggunakan mic ini ya, keluaran dari boya. Mic wireless, ada transmitter, ada receiver. Ya, uh, gue sih nggak ada masalah dengan dengan benda ini ya. Ini gue sangat happy. Suaranya oke, okay, uh, makanya gampang, harganya oke. Okay. Tapi sesuai kebutuhan, gue juga perlu mic yang bisa uh, dual transmitter. Jadi bisa dua mic dengan satu receiver ya. Oke, okay, makanya sekarang gue mau membahas Saramonic Blink 500 B2. Yuk kita lanjut dan tonton terus video ini sampai selesai. Yuk kita mulai proses unboxing dari Saramonic Blink 500 B2 ini. kita buka covernya kita akan mendapatkan sebuah box berwarna hitam yang menurut gue sih mewah ya karena dia pakai magnetic clip jadi nggak gampang kebuka nggak gampang berantakan isinya dan di dalamnya kita pertama akan bertemu dengan sebuah amplop hitam kita buka ya amplopnya Iya, dokumen pertama yang gue keluarin ini adalah kartu garansi Berikutnya kita dapat sepasang stiker Saramonic berwarna hitam, lalu kertas yang kecil itu adalah kertas quality control, dan buku yang gue pegang ini udah pasti buku manual penggunaan dalam berbagai bahasa. Di bagian depan dari amplop hitam itu kita menemukan seperti SIM Ejector pin. Tapi sebetulnya ini pin untuk melakukan pairing antara transmitter dengan receiver. Unit dengan tombol power berwarna merah ini adalah receiver ya. Di bagian atas terlihat seperti ini. Ada tulisannya Blink 500 Receiver. Di sisi sebelahnya ada port usb-c dan lampu indikator untuk charging di bagian bawah tidak ada apa-apa demikian juga di bagian atasnya di sisi sebelahnya lagi ada lubang untuk pairing yang nanti akan dimasukkan oleh pairing pin ini ketika melakukan pairing antara transmitter dengan receiver dan juga ada jack line out receiver ini juga dilengkapi dengan jepitan buaya yang ukurannya sudah disesuaikan dengan hot shoe pada kamera Berikutnya akan ada dua unit identik untuk transmiternya. Di sisi satunya ada tombol volume up and down yang kalau dipencet barengan uh, jadi tombol pairing lalu di sisi sebelahnya ada USB-C dan lubang untuk uh, mic eksternal ya. Si transmitter ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan microphone built-in yang tertanam di bagian atas yang berwarna uh, silver ya. Tapi dia tetap bisa dikoneksikan dengan mikrofon eksternal kalau untuk hasil yang lebih bagus. Berikutnya kita akan melihat sebuah kotak berwarna hitam yang sudah pasti isinya kabel-kabelan ya. Oke. Untuk perkabelan cukup banyak. Yang pertama adalah kabel charger dari USB-A ke USB-C karena kita ada tiga unit kabel ini pun disediakan sebanyak tiga unit ya ini unit yang kedua unit yang ketiganya kayaknya agak terkubur di bawah yang lainnya lalu di sini ada konektor dari TRS ke TRRS konektor ini digunakan kalau lo konekin sibling 500 nya ke laptop atau ke handphone nah sementara yang ini dia tuh konektor dari TRS nah ini dari TRS ke TRS ini kalau lo konekin sibling 500 nya ke kamera kamera digital ya ini kita diberikan dua unit microphone eksternal dengan konektor TRS dan nah ini USB-C yang tertinggal nih ya kabel charger yang tertinggal jadi ada tiga unit total dan di bawah tempat menaruh alat ini kita diberikan sebuah pouch yang minimalis banget tapi ya sudahlah yang penting ada niat untuk dikasih pouch supaya kita mudah membawa-bawa ketiga benda itu beserta perkabelannya ya. Jadi ini yang kita dapat di dalam box Saramonic Blink 500 B2. proses pairingnya juga mudah sekali pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mengambil receivernya lalu colokan pin untuk pairing ke lubang di samping receiver Oke Nah setelah dicolok lampunya akan berkedip lalu pada transmitter klik berbarengan tombol plus dan minus untuk volumenya Oke kadang agak lama Ya, kita bisa lihat di receiver, lampunya udah menyala solid, ya, tidak berkedip lagi. Itu berarti kedua unit tersebut sudah terpairing. Untuk transmitter yang satunya lagi, ulangi lagi langkah yang sama seperti tadi. Kita ambil lagi si receiver, kita colok, lalu kita pairing dari si transmitter dengan menekan tombol volume up dan volume down secara bersamaan sampai lampunya menyala solid biru. Gampang, kan? Oke, okay, sekarang gue akan ngetes seberapa jauh gue bisa pakai si Ceremonic Blink 500 ini sebelum sinyalnya akhirnya hilang atau tidak tertangkap di kamera gue. Oke, okay? nah saat ini gue akan jalan dan uh, rekan gue yang nungguin tripod akan ngasih tahu ketika suara gue udah nggak masuk ya. Oke, okay, gue akan mulai jalan nih sambil nyanyi-nyanyi kecil ya. Biar ketahuan terus ada grafiknya bahwa itu apa suaranya masuk ke sana. Tes, tes, tes. Masih? Masih? Good? Oke, okay, lanjut. Terus, tes, tes. Tes. Still good? Udah? Masih, masih? Oke. Okay. Lanjut ya. Oke, masih bagus. Oke. Oke, masih ada Mas. Sip, pingnya masih gerak. Du du cepetan dikit. Du du du du du du du du. Du du du Ini masih kedengeran Du du du. Du du ah mulai mati ya masih masih ada eh ada lemah Oke okay, jadi uh, kayak gitu tadi tesnya ya tes sederhana aja nggak pakai alat ukur Tapi kalau gue lihat sih jaraknya sekitar mungkin 100 meter ya Dia masih masih cukup baik untuk menangkap uh, sinyal Sehingga ini cukup uh, fleksibel untuk dipakai nih Dan suara gue harusnya sih masih tetap konstan ya Oke okay, kita lanjut ke pembahasan berikutnya Mic Saramonic Bling 500 B2 ini memberikan price versus performance yang baik, penggunaan yang mudah, dan hasil yang memuaskan. Mic wireless Saramonic Bling 500 B2 ini gue beli di account official store-nya Saramonic di Tokopedia seharga Rp 2150000 untuk link pembelian, seperti biasa, gua taruh di kolom deskripsi ya. Oke, thank you yang udah nonton sampai selesai. Ditunggu like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.